Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama rabbuna wahdahu an la, ilaha la, la. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya Wala tamutunna illa wa antum muslimun Allahumma ala muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila ba'd o muslimin Wal muslimat Orang tua kami Bapak-bapak dan ibu-ibu Seluruh jemaah Salat subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah Kita bersyukur Dan memuji Allah SWT Atas berbagai nikmat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita Terutama nikmat Di subuh hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Kesempatan Untuk kita kembali hidup Setelah peristirahatan kita dengan memulai tunduk dan sujud kepadanya memulai dari awal kehidupan kita di subuh hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Maka inilah sebaik-baik nikmat yang didapatkan oleh hamba Allah subhanahuwataala ketika awal harinya, ketika awal amalannya, setelah Allah subhanahuwataala memberikan kembali untuk merasakan kehidupan mereka memulainya dengan ketundukan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu banyak di antara manusia yang mereka diberikan nikmat hidup kembali dari hari-harinya namun Aktivitas perbuatan dan amalan yang pertama kali mereka lakukan adalah mengejar kehidupan dunia. Yang mereka pikirkan tidak lain bagaimana hari ini mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya. Yang menjadi tujuan mereka di awal harinya adalah bagaimana bisa mengumpulkan harta dan sebagainya maka nikmat besar jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika awal kali yang kita pikirkan ketika awal kali yang menjadi tujuan kita di dalam hidup ini adalah bagaimana kita tunduk Dan semakin dekat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena inilah Bekal kita yang sesungguhnya Sebagai perbehandaraan Yang tidak akan Ada habisnya Dirasakan Keuntungannya Bukan hanya di kehidupan dunia akan tetapi akan lebih dirasakan di negeri akhirat amalan soleh ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan dari perintah perintahnya adalah suatu perkara besar yang hendaknya setiap hamba menjaga dan memelihara hal tersebut. Dan ia syukuri dari pemberian Allah SWT ini dengan mewujudkan kesyukuran tersebut dengan semakin tunduk kepada Allah SWT. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala, pembahasan kita di subuh hari ini adalah akibat meremehkan perintah Allah Subhanahuwataala, yang di mana di antara kebanyakan hamba-hamba Allah Subhanahuwataala, mereka belumlah tertanam di dalam hatinya pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sehingga sangat mudah mereka berpaling dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala telah jelas akan seruan Allah SWT telah tersebar panggilan-panggilan Allah SWT yang dimana apabila seruan dan panggilan tersebut terdengar dari hati-hati hamba yang beriman, mereka bersegera untuk menyambut dan mendatangi dari panggilan Allah s.w.t tersebut karena besarnya pengagungannya kepada Allah s.w.t. Tentu saja Allah s.w.t di dalam memerintahkan hamba-hambanya Memiliki hikmah yang besar Yang Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin membiarkan dan melantarkan begitu saja Terhadap hamba-hambanya yang mereka Senantiasa menjaga perintah-perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan berbagai macam keutamaan demi keutamaan. Dan sebaliknya jemaah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan pula terhadap hamba-hambanya. Yang dimana telah diserukan panggilannya, telah dikumandangkan perintahnya, akan tetapi hamba tersebut berpaling, meremehkan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan. Akibat-akibat yang akan diperoleh dari hamba yang meremehkan dan berpaling berupa siksaannya. Berupa tempat yang dimana seorang hamba akan betul-betul merasakan pedihnya. Dari azab Allah SWT Kita hidup di dunia ini Belum tersadari Bagaimana pedihnya siksaan Allah SWT Begitu pula Belum tersadari Bagaimana besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Sebab Kita di kehidupan dunia ini Masih melalui proses ujian Dan ujian tersebut adalah Perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan larangannya Siapa yang menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka tentunya, ia akan merasakan betapa besar nikmat Allah SWT di negeri akhirat. Dan begitu pula sebaliknya. Sehingga Allah SWT sering mengingatkan kita baik di dalam Al-Qur'an ataupun mengingatkan melalui nabinya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hakikat kehidupan dunia ini dan apa yang akan diperoleh bagi setiap hamba di negeri akhirat Maka bareng siapa yang meremehkan kehidupan dunia ini Dari perintah-perintah Allah SWT Sementara Allah SWT menjadikan tujuan dan maksud kita hidup di dunia ini Untuk kita menjalankan perintah-perintahnya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tidak dibiarkan begitu saja hidup di atas muka bumi ini, melakukan sesuai dengan kehendak, melakukan sesuai dengan keinginan, dan ini banyak di antara kita yang tidak sadar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقُنَاكُمْ عَبَثَ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Apakah kalian mengira, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kami menciptakan kalian, kemudian dibiarkan begitu saja, tidak diperintah tidak dilarang tidak ada aturan-aturan wa annakum ilainala turjaun apakah kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja Kalimat ini adalah kalimat yang telah kita fahami bersama Bahawasannya yang hidup di atas muka bumi ini Yang telah diciptakan oleh Allah SWT Ia akan kembali kepada Allah Sebagaimana ucapan kita Ketika ada di antara saudara-saudara kita Meninggal Yang pertama kali akan kita ucapkan adalah Inna lillahi Wa inna ilaihi roji'un Menunjukkan bahwasannya kita faham Hakikat kita Hidup di atas muka bumi ini adalah Untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun Kenyataan di dalam hidup Kita banyak dilalaikan dari perkara-perkara yang membuat kita beruntung dan bahagia setelah kehidupan ini. Karena Allah subhanahuwataala ingatkan lagi: Asyban Nasu Ayutroku Ayyaqulu Amana Wahumla Yuftanun. Apakah manusia itu mengira setelah mengucapkan Amanna kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibiarkan. Tanpa diuji. Bukti keimanannya. Sungguh orang-orang. Sebelum kita telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diketahui. Di antara mereka dari siapa yang jujur terhadap keimanannya dan siapa yang berdusta dari keimanan tersebut dan kita di kehidupan sekarang ini jamaah sedang melalui proses tersebut kita yang mengaku amanah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudahkah kita buktikan Sudahkah kita wujudkan Dari pengakuan keimanan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai kita Termasuk dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang meremehkan akan hal tersebut Sebagaimana orang-orang munafik telah meremehkan Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah Di awal-awal Wa idza lahum aminu kama kama amanas sufaha Ketika diperintah mereka orang-orang munafik berimanlah kalian Sebagaimana berimannya orang-orang yang beriman Yaitu para sahabat Maka apa yang mereka katakan Apa yang mereka jawab Apakah kami akan beriman Seperti imannya orang-orang yang bodoh Mereka orang-orang munafik mengatakan Para sahabat itu adalah orang-orang yang Di atas kebodohan Sehingga Mereka orang munafik Meremehkan hal tersebut Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan Ketahuilah Sesungguhnya mereka itulah Orang-orang munafik yang di atas Kebodohan Cuman mereka tidak sadari Cuman mereka tidak ketahui yang dimana orang-orang beriman berada di dalam perkumpulan atau mereka orang-orang munafik. Ketika berada di dalam perkumpulan orang-orang beriman, mereka mudah mengucapkan aku beriman. Tapi ketika mereka telah berpisah tidak berada di sisi orang-orang beriman, maka apa? Maka mereka pun Berada di dalam kekufurannya. Dan mengatakan kepada. Musuh-musuh Islam. Bahwasanya kami bersama kalian. Bagaimana keadaan mereka. Terhadap orang-orang beriman. Mengatakan amanda kami beriman. Kami hanya. Bersendagurau. Mengolok-olok saja Bermain-main saja Mengatakan beriman Apa akibat yang mereka terima Ketika menentang dan meremehkan perkara ini Disebutkan di dalam surah An-Nisa Bahasanya orang-orang munafik fiddar kil asfali minan nar berada di dalam lapisan neraka yang paling bawah lapisan neraka yang paling bawah sebab orang-orang munafik berbahaya yang di mana mereka mengaku di atas keimanan Ketika berada di sisi orang-orang beriman, tapi mereka akan menampakkan kekufuran ketika berada di tengah musuh-musuh Islam, musuh orang-orang beriman yang kita cermati, yang kita fahami di dalam penjelasan di... Awal surah Al-Baqarah ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Perkaranya orang-orang beriman datang dengan empat ayat Dan dua ayat untuk orang kafir Kemudian belasan ayat untuk orang-orang munafik belasan ayat untuk perkaranya orang-orang munafik. Yang di mana orang-orang munafik itu lebih besar pengaruhnya terhadap terhadap agama. Karena di luar ia menampakkan apa? Menampakkan kebaikan. Tapi mengerikan yang mereka sembunyikan adalah ke adalah kekufuran. Di masa Nabi alaihi salatu wasalam, mereka orang-orang munafik salat di belakang Nabi. Bahkan berjihad bersama Nabi. Tapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa menyebutkan tidaklah mereka beribadah Tidaklah mereka itu melakukan solat kecuali dibangun di atas kemalasan. Dan mereka hanya menginginkan pandangan pujian manusia. Dan akibat yang seperti ini dari orang-orang munafik tidak sedikit pun ada kebaikan. Disusul dari umat-umat terdahulu, yang di mana mereka tidak mengindahkan perintah Allah SWT, maka akibatnya adalah kebinasaan. Di antara mereka ada yang dibinasakan sampai-sampai diabadikan bagaimana mereka mendapatkan kehancuran dan kita bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut kita lihat bagaimana penentangan kaumnya Nabi Lut kaumnya Nabi Nuh Diabadikan, kita ambil pelajaran dari hal tersebut. Bencana yang terjadi di masa itu bukan karena bencana alam, terjadi karena secara kebetulan fenomena alam dan lain sebagainya. Tapi hal tersebut itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya dan menjadikan hal tersebut memang sebagai adab siksaan akibat terhadap siapa yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Akibat yang diterima oleh Firaun sangat jelas untuk kita. Keadaan Firaun yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Rasulnya Nabi Musa alaihissalam untuk mengajak Firaun. Untuk mendakwahi Firaun, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi apa? Ya Firaun sombong menentang dan meremehkan perkara yang datang dari Nabi Musa alaihi salam sehingga yang didapatkan oleh Firaun dari perbuatannya tersebut tidaklah kebinasaan Tidak ada yang didapatkan oleh Firaun kecuali kebinasaan, bukan hanya dirinya, tapi seluruh bala tentaranya yang bersamanya. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal ini diabadikan. Kita ambil pelajarannya sampai sekarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita Inna arsalna ilaikum rasula syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula Sesungguhnya kami telah mengutus untuk kalian wahai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala seorang rasul Untuk kita umat Islam Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Shahidan alaikum. yang beliau menjadi saksi untuk kalian. Nabi diutus oleh Allah subhanahuwataala membawa petunjuk, membawa perintah-perintah Allah subhanahuwataala. Kama arsalna ilai kama arsalna ila, ila Fir'auna rasula, sebagaimana kami kata Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun juga. Tapi bagaimana perlakuan Fir'aun? Fa'asau Fir'aun. Fir'aun Fir berpaling. Fir'aun tidak mau mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah faakolna huakhdau wabila memberikan siksaan, memberikan bencana yang membinasakan Fir'aun dengan kebinasaan yang yang sangat dahsyat. Jangan sampai perkara ini jamaah menimpa kita dikarenakan kita berpaling, kita meremehkan perintah Allah subhanahuwataala. Tentu saja kita seluruhnya telah memahami maksud kehidupan kita di atas muka bumi ini hanya bagaimana kita menyadarkan diri-diri kita dan mewujudkan dari kesadaran tersebut dengan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena inilah wujud yang sesungguhnya dari kesadaran kita sebelum datangnya akibat yang apabila kita terima, kita tidak mampu lagi untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila kita terima akibat balasan karena. Kedurhakaan kita, karena bentuk peremehan kita terhadap perintah Allah, kita tidak mampu lagi untuk memperbaikinya. Karena ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah murka dan memberikan bencana adabnya, maka siapakah yang mampu menghindar? Siapakah yang mampu menghindar? Telah lalu Telah lewat Kaum-kaum sebelum kita yang dikenal Sebagai kaum yang ber Fisik kuat Bertubuh besar Namun ketika datang Siksaan Allah SWT Mereka seluruhnya binasa Hanya meninggalkan pelajaran untuk kita Dan ini bukan hanya Sekedar menjadikan cita-cita Dan angan-angan Atau pengakuan terhadap Diri-diri kita Sementara kita tidak membuktikannya Kita hanya Berangan-angan Masuk ke dalam surga Menginginkan surga Atau menganggap diri kita telah beriman, menganggap diri kita telah menyambut panggilan Allah, tapi namun di dalam pembuktian kita masih jauh dari menyambut perintah Allah, Salat kita tidak terjaga. Pengikutan kita terhadap petunjuk Nabi Alaihi Salatu, masih jauh. Kesadaran kita terhadap agama ini masih terkalahkan dengan perkara-perkara keduniaan. Dan itu bisa kita ukur. Manakah yang lebih kita condongkan. Mendapatkan keuntungan dunia. Atau kita mendapatkan keuntungan akhirat. Ketika datang perintah Allah melalui ayatnya. Datang perintah Allah melalui nabi nabinya. Kadang kita masih. Tawar-menawar, masih perhitungan, ini sulit untuk saya terima, ini sulit untuk saya amalkan, ini sulit untuk, ini sulit. Atau bahkan ada kalimat kenapa, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Maka ketika keadaan kita masih seperti ini jamaah. Maka kita belum sepenuhnya amanna beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang beriman. Yang telah para sahabat berada di atasnya. Ketika datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulnya. Sami'na wa ato'na. Kami mendengar dan kami ta'ati tanpa bertanya kenapa dan inilah wujud dan pembuktian terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya akibat dari meremehkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Itu telah Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan berulang-ulang untuk kita tinggal bagaimana kita menyadari hal tersebut dan senantiasa kita menjadikan perhatian. Terakhir kita ambil dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dibacakan oleh imam kita di rokaat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ya ayuhal amanu Ittaqullah Wal tandur ma Qaddamat ligadu. Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk orang yang mengaku Amanna beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka bertakwalah jalankan perintah Allah dan perhatikanlah bekal untuk hari esok yaitu hari kiamat bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui segala sesuatu wala takunu janganlah kalian KaladinanasiAllah, faansahum anfusahum, yang melupakan Allah subhanahu wa taala. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah subhanahu wa taala. Karena yang seperti itu ulaikahumulfasikun adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang meremehkan orang-orang yang berpaling. La yastawi ashabul jannah wa ashabun nar. Tidaklah sama penduduk surga dan penduduk neraka. Penduduk surga yang disebutkan awalnya tadi, yang dia beriman, bertakwa, menjalankan perintah Allah dan mempersiapkan bekal untuk negeri akhirat. Dan penduduk neraka adalah dia yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam kehidupannya tidak mementingkan sama sekali dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ashabul jannati humul faizun. Maka yang penduduk surga itulah Mereka yang mendapatkan ke, keberuntungan, keberhasilan Ini ayat jelas ketika dibacakan Tapi bukan hanya sekedar Jadi bacaan Tapi harus ada pembuktian Betulkah kita Termasuk dari orang yang beriman, mendapatkan keberuntungan berupa surga, maka pembuktiannya adalah dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya, kita melupakan perintah Allah, kita berpaling, dan meremehkan dari seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan hidayah Dan taufiknya kepada kita Untuk senantiasa menjaga dari ibadah Ibadah dan amalan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mendorong Dan memberikan semangat Di dalam hati-hati kita Untuk senantiasa bersegera di dalam menyambut perintahnya mendatangi dari panggilannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas perkara ini amin ya arhamar rahimin barakallahu fikum subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubilaik ilaika ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in